Pada suatu hari Rasulullah berbicara dengan seorang lelaki dari desa Beliau menceritakan bahwa ada seorang lelaki penghuni surga meminta kepada Allah untuk bercocok tanam Kemudian Allah bertanya kepadanya bukankah Allah telah berikan semua perkara yang dia perlukan Lelaki itu mengakui, tetapi dia suka bercocok tanam Lalu dia menabur biji benih Tanaman itu langsung tumbuh Kesemuanya sama, setelah itu dia menuainya, hasilnya dapat setinggi gunung. Allah berfirman kepadanya, wahai anak Adam, tanaman itu tidak mengenyangkan perut kamu. Demi Allah, orang itu adalah orang kuraisi ataupun Ansor karena mereka dari golongan petani. Kami bukan dari golongan petani, kata orang badu itu. Rasulullah tertawa mendengar kata-kata orang badu itu.